buat kalian yang berkunjung dari channel lain dan masuk ke bagian dunia cryptocurrency cari duit digital di bagian sini ada untuk video populer lalu testimoni sebuah cryptocurrency ataupun pengerjaan lalu gua itu selalu update dari total yang gua upload ya guys di bagian sini ada yang masih membayar ataupun yang sudah tidak membayar Gue selalu update dan juga memberitahukannya di bagian telegram. Ada juga untuk video upload lalu pembahasan pembelajaran sebuah exchange market ataupun free claim cryptocurrency. Ada juga untuk video musik yang gue suka dan video short gua itu tentang tutorial ataupun testimoni hasil-hasil cryptocurrency yang benar-benar membayar. Mungkin segitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra Nah, untuk pada kesempatan kali ini, kita akan bahas salah satu NFT yang udah rilis ke bagian Play Store nih Jadi, dimana kita bisa bermain sebuah game Namun juga di bagian game ini adalah mining system Dimana kita bisa mendapatkan cuannya juga Yaitu adalah sapi perah Trum Farm jadi kalian bisa untuk mendaftarkan dengan nama pengguna, ini adalah username, bebas dengan nama yang kalian inginkan, lalu inputkan aja untuk emailnya. Jika sudah, kalian bisa untuk input inputkan kata Sandi, dan di bagian sini adalah kode referensinya. Jangan lupa untuk klik aja untuk bagian setuju. Jika sudah kalian bisa untuk klik aja ke bagian daftar. Oke langsung masuk dan di bagian sini dimana kita bisa mengetahui bahwa untuk link Google Play Store-nya ada di bagian deskripsi. Nanti kalian bisa untuk cek yaitu dari Trom Farm dan ini baru aja listing pada 20 Januari 2023 untuk update terakhirnya. Lalu untuk tentang aplikasinya kita bisa untuk cek di bagian paling bawah inilah kita bisa mengetahuinya ya dari ukuran dan juga handphone yang recruitment lalu di bagian sini di update-nya terakhir dan dirilis pada tanggal 21 Desember 2022. Ada juga untuk bagian Telegram mereka. Di bagian sini udah ada 3369 subscriber yang tercatat di bagian Telegram channel mereka yaitu adalah Room Farm Community. Trump Farm adalah uh, sekarang udah memberikan sebuah giveaway untuk bagi-bagi sapi gratis saat pertama kali mendaftar. Semua bisa mengkoleksi USDT dari produksi sapi setiap hari dan bisa menariknya juga Jadi anak gratisan seperti kita pun juga bisa Di bagian sini kita bisa mengetahui ya Dari masuk ke bagiannya platform ini kita bisa mengetahui Klik aja ke bagian profil maka kalian akan mendapatkan 50 USDT secara gratis dari Sapi Trumnya ini jangan lupa untuk bagiannya ini adalah depositnya dengan menggunakan USDT, nah TRC20 ataupun ERC20. Lalu di bagian penarikannya, di sini kita juga bisa dan jangan lupa konfirmasi dengan menggunakan email kalian karena untuk melakukan sebelah penarikannya itu wajib banget. Setting aja ke bagian pengaturan juga untuk mengetahui kode ataupun hal-hal lainnya. Lalu klik ke bagian home. Di bagian sini kita bisa mengetahuinya. ya. All stand, sapi perah eksklusif untuk pengguna baru. Dengan harganya nol ataupun 50.000 tapi dicoret jadinya nol Dan klik aja, gratis. Oke, okay, sukses mendapatkan sapi perah gratis. badida di bawahnya ada yang harganya 3.000, 6.000, lalu ada 3.000 juga. Di sini kita bisa melakukan meragukan, eh, oke, okay, mengadopsi anak sapi. Sompama klik aja, dana tidak mencukupi nih. Harganya 3.000, murah banget kan, 3.000 rupiah. Apakah 3.000 dolar? Tidak, ya, harganya 3.000 rupiah. Di bagian sini kita bisa mengetahuinya. Menerima penghasil ini setelah 24 jam laku kurang, kurang lebihnya nanti. Tersedia untuk hari ini, langsung tersedia besok, dan koleksi kumulatif ataupun pendapatan totalitasnya. Di sini adalah untuk invitan kode dari sebuah penarikan ataupun tim tim kalian. Dan di sini kita bisa ya Tipsnya, undangan akan menjadi teman Anda setelah mendaftar dengan kode undangan Anda, dan Anda akan mendapatkan bonus 5 USDT setelah teman Anda berhasil melakukan deposit. Sampai saat itu Anda masih bisa mendapatkan ribet dari teman Anda untuk menerima sapi perah dan mendapatkan ribat untuk top up dan menerima pedet, nah, pedet yang bersifat permanen gokil abis nih Oke okay. ready bagian sini kita coba ya untuk melakukan penarikannya konfirmasi dulu Oke okay. gue konfirmasi terlebih dahulu Brother nah kita akan tunggu dimana karena kita bisa menghasilkan cuan dari website ini juga ataupun dari aplikasi sapi perah ini mantep ya di bagian sini kalian bisa mengetahui ada gambar logo nol nih ini adalah human ataupun untuk customer servicenya secara langsung mereka bekerja selama 12 jam dan waktu Singapura klik ke bagian telegram customer service juga aplikasi di bagian playstore mereka Itulah dimana kita bisa mendapatkan cuannya dari sapi perah di bagian pertanian ini untuk setiap harinya kita mendapatkan cuan dari aplikasi ini. Selebihnya kita bisa mendapatkan dari pembelian dari harga Rp. 3.000, 6.000, ataupun 3.000 dengan akumulasi stakingnya 15 hari, 30 hari, dan juga 20 hari. Mungkin segitu aja untuk informasi kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa bahagia, see you next time. Salam profit, bye bye.